Hatinya loh. Dikira yang gue buluk aimnya gini, ya? Wow, kilo, man. Wah, ya, yo wah, wah, eh hey, buat sama bro apakah bersamunya lo sama bro jadi kali ini sama coba kalau mau nyobain sama bro ya uh, jadi kita buat room nih sama bro ini mungkin banyak masih banyak yang belum tahu ya cuma beberapa kali dari kalian mungkin udah tahu ya jadi ya kita sekarang bisa setting nih sama bro ya kemari ini kayak bener-bener mantap banget deh custom roomnya jadi kita bisa lompat tinggi banget nih tinggal naik ini 100 persen 100 persen terus HP nyawa kita bisa sampai 300 energi recover rate 300 limited emo peluru kita nggak bisa habis dan buat lempar-lempar juga nggak bisa habis ya yang bom-bomnya berarti kita kapan ya uji siapin yeah. lagi ya mau bom langsung meledak boleh juga sih di media juga mantap cuy ya dari video coba siapin sudah tuh udah uji siapin uh, kita lempar gas yes, granite kali ya apa lagi mau bro ah boleh ini langsung aja deh yuk bro invite temen lu bro yang ada temennya enjoy wacap <laughs> palsu ori bro Anjir wacah le pada kaget mau bro ya oke okay, kita ini asik banget sih main ini bro ya mana lagi nih Hah? Ini siapkin shotgun kali ya. Shot yang terskonco. Boleh-boleh nih. satu lagi dong biar asik. map -nya kita pilih. Pilih ras. Aduh. Ayolah. Wah. Ah, agak asik Pada keluar. Kita tungguin dulu mah, Bro ya. 2 hours later. Ya oke, okay, kita udah mulai. <laughs> ini bakal asik sih. Oke. Okay. Oh, wow. wow, tinggi banget sih ini, cuy. Oke, okay, ini bocah pertama kali nyobain, nih. Eh. Oke. Okay. <laughs> ini bakal asik banget. Cuman aja enggak tahu Venek-nya aku panggang enggak ya. Statusnya si Hakimoyo udah gak enak nih. Perlu di buff, Bro. Akimbonya seriusan dah. Jadi kayak useless banget ya dipakai mendingan single. banget sih. wah yeah! <laughs> Wah ini asik sih. Coba kayaknya kurang Kita main pakai shotgun lah. Oke. Okay. Mana mestinya? Hmm, mati loh. Supaya S SG Hmm. Dikira S gue buluk emnya. Mati loh. ah hmm. oh, dia pakai senjata mah bro. Swe. Eh, ya udah ketinggian sabar nggak usah lompat-lompat lah ini. Woo, wait, wait, wait, santai, nggak kalau nggak. Oke, okay. nice lah. Wow, kill coba tempat apa bro? Wow, dapat lagi kill. Ya, ya serius ini mana banget sih? Wah no ah, no! Aduh Soknya gak bisa jauh Hunter killer turun gak ada rasanya sekarang Wow Kilo men Mana lagi musuhnya Oke mantap sekali Mana lagi ya Asli ini mantap banget sih Wah! Ra! Ternyata paling enak di sini. Harus aja pakai RP di sini. Wih, susah banget itu enak, weh. Capek deh. Mati kamu semua ya Aja Oke okay, oke okay. Lastnya aku okay, bakal pakai RGB bang bro Ini sering sasik banget sih Seru banget Kalau gabut sama temen, temen Gini begini aja Ini yang mau kemana dia Ya <gut> Ini seru banget sih Kalian harus main ini wawru untuk kalian yang gak tahu. Cuman harusnya sih udah banyak yang tahu ya Lagi nggak, lagi nggak. Lagi lah <kosisi> ma ma <makes> Main pakai apa ya gue ya? Pakai. Yang... <makes> yang OP apa nih wih? Ganti map, ganti map Mau map papan bro? Shipman, shipman Siapa yang belum download map? Aduh, nowhere dong Uh, download donut map dong ada yang belum download, download map mah bro pada siapa ini mantep banget aja suka nih kalau map map yang kayak gini siapa lagi nih download dulu brodi nggak download dia mah bro wah nggak ready nih Espinoza ready bro wah parah sih wait on satu dua tiga kick nih Nah, kick. Okay. Nah, akhirnya kita main lagi, mah bro ya. Oke apa ya? Fennec lagi, ya. Aku mau nyoba... Switchblade, ya. Switchblade ini bakal mantap banget, sih, mah bro ya. Tapi cuma 20 kill doang, ini kurang, sih. Harusnya lebih banyak, lah, ya. Oke. Okay. 300 persen. Terlalu tinggi, gak sih. Langsung udah dapat kira, kira nih, Woo! Woo! kamu mau kemana, Anjir disampaikan doang aja, ini atas M ya namanya ya, Ma ya, seberapa mantap M kita di sini, Anjir, susah banget kau nggak pakai shotgun. Nih aja nih bunuh nih. Nah, wah. Wow. Tapi harusnya mantep nih. Woo! Mati lagi dia Wahura. Wow. <laughs> Asik sih. Gue mau naik ke tempat paling tinggi. Oh, tinggal lewat doang, kill, susah banget emang pakai gini, ah tidak, ya disampaikan oca Nampah. ah kenapa lo nyampah? Iya, yeah. uh, ini pake shotgun. Mantap juga nih! Wow, switchpad gua mantap, coy! Aduh, ah, pakai shotgun lagi deh. Masa kalau shotgun auto win mah, bro. Nggak, nggak, nggak susah banget pakai shotgun sekarang. Waduh, mantap! Oke, aku naik-naik. Iya, saya dikasih ke situ dong. Nice ah. Ya, yeah! yo, eh, best ini sih seru banget, eh, ya. lebih seru lagi kalau cang sama teman-teman. Oke, mau berdua ya. satu tim, begitu sih. Wah. Wow. thank you, thank you. you <laughs> Oke, okay, wa <wow, bro>, ya. <laughs> ah, makasih banget nih yang, yang udah mau berpartisipasi pasti ya ini ocha di word ya ocha nggak bilang ke sosmed dulu untuk mabar ya kan oke okay. ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini mauburu makasih banget udah menonton ya ini ocha senang banget sih ya aduh sama tegar nih tegar yang nyanyi kue yang dulu bukan ya pokoknya gitulah mauburu ya ocha berterima kasih sama DM karena sudah membuatkan mode yang sangat seru barusan itu bener itu seru banget buat mauburu ya oke okay gue suka sekali cuy. Ya udah Bro, makasih udah menonton. Kalau kalian mau beli aku cerdil, langsung aja follow Instagramnya kita Jublin. nggak ah, cuma cerdil, ma juga sih di sana banyak banget. Man, bro ya kalian main game HP pasti di sana adalah pokoknya man, Bro. Dan kalian kalau capek pusing langsung aja follow Instagramnya kita Joki titik in, ya. Biar ke akun kalian di Joki sama pro player Mak Bro. Jadi naiknya ranknya lebih cepat Mak Bro. Ya. Oke. Ya udah Bro, udah ada semuanya. Udah, udah ada semuanya. See you next!